aiwa fiikum minna nafs wa ruhna wa damna qalbuna birtaha sirah warahmatullahi wabarakatuh a'udzubillahi minat tanzil bismillahir rahmanir rahim inna a'thayna karatawaf faqadni mir 51 tahun sahabat rahayatim dan wafat ibadah kurban adalah ibadah salah satu ibadah yang Allah cintai sampai sampai rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa dalam setiap perlai bulu kurban ataupun bulu hewan yang kita kurbankan padanya terdapat kebaikan Subhanallah, Masya Allah, Sahabat kurban, sahabat gerhayatin dan Wafa, izinkan uh, dalam kesempatan kali ini kami menyampaikan laporan kurban uh, peduli sesama gerhayatin dan Wafa tahun 1443 Hijriah Alhamdulillah total hewan kurban yang kami terima pada tahun ini sebanyak 285 ekor lomba dan kambing, serta 15 ekor sapi. Uh, pelaksanaan dilaksanakan pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 uh, Juli 2022 uh, di 8 lokasi ataupun di 8 area pemotongan yang terdapat uh, diantaranya di Sirebon, Kemudian Kuningan, lokasi Jakarta, Tangerang, kemudian Solo, Surabaya dan Kalimantan Selatan di Banjarmasin. Alhamdulillah sahabat, berkat amanah uh, kurban sahabat bisa dirasakan manfaatnya, berkahnya oleh saudara-saudara kita, anak yatim dan dhuafa, kemudian juga lansia dhuafa dan keluarga-keluarga uh, Pak keluarga, keluarga, Sejahtera sebanyak 9.198 jiwa. Alhamdulillah atas nama pengurus dan panitia kurban Keduli sesama gerah yatim dan do'afa kami mengucapkan Terima kasih atas amanat kurban sahabat melalui gerah yatim dan duafa Terima kasih atas uh, berkat Kurban sahabat telah menghadirkan ribuan Senyuman saudara-saudara kita Anak-anak yatim dan do'afa Lansia do'afa lansia dan keluarga terang sejahtera Insya Allah mudah-mudahan kurban sahabat Allah terima dan Allah balas sebagai uh, Dan Allah balas sebagai kebaikan Kemudian juga Allah jadikan korban sahabat sebagai wasilah semakin dekat kita dengan Allah kemudian juga sebagai kendaraan Allah menuju Allah amin amin ya robbal alamin terima kasih sahabat uh, sampai jumpa di program korban bersama salam berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh